Oke okay guys, kali ini kita bakal review daun mint ya guys ya. Di sini daun minnya berwarna hijau. Ini beli di Tawang Mang Solo. Kita lihat. Wah, hijau sekali ya guys. Baunya daun mint. Ini bisa dibuat minuman mojito cara menyiraminya dengan itu ya guys ya air teh kata penjualnya sih begitu air teh hmm. kalian kalau punya tumbuhan daun mint siram pakai air teh ya guys biar segar oke okay, terima kasih bye